Nih buat yang lagi LDR Buat kamu yang jauh di sana dan aku rindukan Semoga kamu selalu damai dengan Tuhan ya Yang jauh hanya pijakan bukan perasaan Yang berjarak hanya raga bukan tanpa